Abang L, Uncle R ketemu Abang L nih kemarin di rumah Aminadu, Masya Allah banget ya, kita makin bahagia dan makin tambah semangat nih, disubuhkan vitamin langsung dari BBL, mudah-mudahan kekompakan dari fans Sejati Leslar, tetap solid mendukung yang terbaik untuk Bunda Lasti dan Bapak Rizky Bilar di acara SCTV Music World 2022 dan di gitu, persahabat, ya ada sebuah kalimat komentar yang diberikan di postingan ini dari akun anis_lzn mengatakan "Uncle R itu siapa maksudnya?" Tuhan yang bertanya persabannya Uncle R ini siapa maksudnya? Uncle R ini adalah Kak Rufus persahabat ya tuh. Dari adawir 7 ini menjawab Kak Rufus, katanya tuh Uncle R. Persahabatnya. Kalau gak salah, ini Kak Rufus ini adalah fotografer. Persahabatnya ya. tentunya mudah-mudahan saja gak berbaik, gak berbahagia selalu kita dapatkan dari idola kita. Berikutnya, persahabat kita lihat juga. Ada yang spesial momen membanggakan dari Kak Wanda 7 jam yang lalu ini mengunggah sebuah postingan video Bunda Lesti dan Papa Bilar. Ini fotonya terpampang nyata bersahabatnya di Paris. Les des Wow, masya Allah banget ya. Alhamdulillah menjadi brand Ambassador MS Glow. idola kesayangan kita menjadi go internasional nih bersama Arafi juga bersahabatnya dan kita Slavina terpampang juga di Paris Masya Allah, mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan kita semua Dan selalu menjadi orang baik pastinya Dan kita lihat juga persahabat ya Momen unggahan dari Kak Wanda diposting kembali oleh aku Leslar Anes Gorsi. Kita sanggup dengan banyak sekali komentar dan tanggapan dari para persahabat Perhatikan persahabat di komentar Izzatifadillah mengatakan Nyinyiran ke anaknya dibayar kontan sama bapaknya semoga selam dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Terus persahabatnya dipahami Karena nyinyiran orang-orang yang berniat tidak baik ini langsung dibayar kontan dengan prestasi yang membanggakan seorang Westi dan di Bilat Kita lihat juga ke komentar berikutnya dari akun Naf Kediri mengatakan Masya Allah, bangga, bangga, bangga Tapi tetap ingat, gak boleh jumawah Tuh para sahabat, ya, bangga, bangga, bangga Pastinya dong Untuk idola kesayangan kita memang luar biasa Mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan Banyak orang Amin Dan kita lihat juga para sahabat, ya ada sebuah uang spesial juga kita terdapatkan ketika setelah main bola, Papa Bilar diwawancara di channelnya Kain Fotaiman, ada momen yang sangat membuat kita semakin bangga juga kepada seorang Rizky Bilar, dan alhamdulillah perkembangan BBL ini semakin hari semakin luar biasa juga persahabat ya, makin pinter nih BBL, dan tentu Papa Bilar juga menyampaikan, BBL ini perkembangannya juga menjadi prioritas hidup dan rencana juga Bakal buka usaha baru dan bisnis baru pastinya Dari seorang Rizky Bilar Masya Allah doa doakan sahabat Yang mudah-mudahan terwujud sukses dan diberikan kemudahan Apapun yang diinginkan, apapun yang dilakukan oleh Papa Bilar dan Bunda Lesti Kejora Dan untuk berikutnya juga persahabat perhatikan kita mampir ke fashionnya Abang L. Ini baju yang dipakai Baby L, ketika tengokin Baby Amina ya. Ini harganya juga luar biasa banget. Persabaya dia dibanderol Rp1.339.227 untuk harga bajunya Baby L merek Kenzo. Wow, masyaallah ya mudah-mudah berkah. Dan berkah selalu rezekinya Amin. Dan kita lihat juga ini ada baju yang dipakai oleh Baby L Ketika digendong oleh Enin, harganya Rp1.500.000 Masya Allah, ini sih luar biasa, para ya Kita doakan selalu, mudah-mudahan, rezeki dan kesayangan selalu diberikan Kemudahan, kelancaran dan berkah Amin Dan kita lihat juga, para Ini ada momen spesial Ketika Bapak Bilar, Bunda Leslie, dan keluarga persahabat ini berkunjung ke rumah Atta Ternyata di depan rumah Atau Halilintar sudah banyak sekali mas Wawan yang siap untuk ya mewawancarai ini. Aduh, Masya Allah banget langsung ditunggu aja nih ya. <gifat> Memang luar biasa, dolar kesahangan kita selalu menjadi sorotan. Mudah-mudahan selalu membawa keberkahan untuk banyak orang. Dan selalu menjadi orang baik pastinya. Atau henti-hentinya mendoakan yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bilar. Kita selanjutnya ke unggahan spesial dari Lesnar Metaverse. Wow, ini sih luar biasa banget ya. Kita doakan nih, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Yang pertama ada The King, Rizky Bilar, dan The Queen. Ada Bunda Lesekejio, Ratu, Raja, dan Ratu, Lesti, dan Rizky Bilar. Wow, di sini ini di kalimat cancel yang dituliskan oleh Lesnar Metaverse. Tim kami sudah siap menjadi yang terdepan membangun Metaverse yang siap dikenalkan. Pada Indonesia dan global. Jangan tunggu lagi ikuti waitlist yang sedang berlangsung untuk support project Indonesia Go Global. Link di bio persahabat ya. Hashtagnya Leslarian dan Leslar Metaverse. Tuh, masya Allah banget ya, satu kebanggaan. Ada kejutan dan sesuatu yang baru juga dari Leslar Doakan yang terbaik. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan, kelancaran dan kesuksesan.